orang itu tahu tahu itu ini dari tadi boleh kita bilang aja riset. ini mau duduk di mana? Hah? Hmm. So, mainannya di mana? Awas ya. jatuh ke belakang lama sekali miliknya ampun dah. eh, ini siapa sih ini? pada milih apa? yang kurang kalau bisa ampun. Eh. Ini apa? Makanan. Ini tempat apa? Makan. Makan oh. Siapa? Mecki. Nah kesini Brill mau makan apa? Mau makan sate. <laughs> Masa, di Mecki ada sate. dia Silahkan yang berdoa ya, yuk yuk Katanya tadi udah selesai Kok matanya loh. kopi Kemarin mama beli kopi yang ada itu topping toppingnya itu hmm. yeah. makan ekstrem eh makan kentang pakai ekstrem Ayo ya pulang udah pulang udah di luar el eh, nanti kejepit tunggu tunggu yang merupakan okay. adalah dari dunia Tak kira di mana. Oh. Ada dua kali lokamnya. Tolong. Beresnya pada tadi. Oh. Iya yes. <laughs> kuncinya mana? Ini <laughs> Nah I'm gonna go down down in the fire so it's <laughs> good I'm gonna go from the last week this is video I'm doing it haha huh huh